adalah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Luar biasa. Selamat malam, D Dewi. Malam. Nama lengkapnya siapa sih? Saya kenalnya cuma Dewi. Uh, nama lengkap saya Cahaya Dewi Sukma Cahya Dewi Supma. Ya. Asli kelahiran. 2003. Seragen. Iya. Seragen. Sekarang masih duduk di Gimana? Sekarang duduk di sekolah uh, di ISI Surakarta. Oh, di ISI juga? Ya. Masih satu angkatan sama Siska, uh, enggak. Adik tingkat. Oh, adik tingkat. adik tingkat. Di ISI ambil jurusan apa? Etnomusikologi. Oh, etnomusikologi. Saya baru kali ini tadi ketemu sama Dik tapi dari voice, warna suaranya, saya suka oh terima kasih ya, jadi khas, emang kalau menurut saya, sih suaranya lebih condong ke lagu-lagu pop ya. daripada lagu-lagu jazz. udah lama ya, di dunia tarik suara deh belum lama, baru ketertarikan kelas, naik kelas di Kelas nah, SMA so jadi sebelumnya, pengalaman lomba-lomba gitu? belum ada belum ada? belum, Dulu. cuma ya, uh, kayak Ikut, kayak semisal ada kompetisi di sekolah, hmm. kayak ulang tahun di sekolah, kompetisi di Alumni dari SMA, kan? SMA 3, SMA SMA 3, muridnya oh. kuning. Iya Oh, berarti <laughs> saya sudah nggak ngajar di sana ketika kamu... Oh. Saya ngajar di sana sampai tahun 2017, kalau ya, nggak, salah. 2017, kalau ya, nggak, 2016 saya ditarik lagi ke kembali ke Gemolong, ke karena enggak kayak ketemu. saya guru SMA 3 itu guru musik satu-satunya saya ini. ah uh, uh, uh. tapi itu pelajaran atau pengetahuan di bidang Ula suara itu didapat dari mana? Uh, pertama kalau bidang suara sih karena hobi ya mungkin terus. terus. Ya, pertama enggak ada tujuan ke seni hmm. Karena kan SMA sempat ambil IPA. sempat punya cita-cita ke dokter iya. Tapi semenjak kayak belajar orang tua cari hiburan atau kayak mana Rasanya kayak ada ketertarikan sedikit demi sedikit Biasa ya oke, okay, ke seni aja hmm, Jadi dari Bapak Ibu sendiri juga support ya Ya, Untuk alat, bakatnya ya. Dewi di, Pernah ikut uh, pentas grup-grup atau mungkin tembang kenangan pop atau tahunan uh, hari kebetulan gitu. uh, ayah sama ibu punya kayak grup, sama mm -hmm. grup tembang kenangan. Nah dari situ uh, diperkenalkan kan sama mereka terus sembah kayak disuruh nyanyi nyumbang lagu. Mm -hmm. Mulai dari itu ya karena Keberanian buat kayak apa ya nervous, melanggi nervous tuh kayak gimana terus uh, dalam posisi bernyanyi pun enaknya kayak gimana terus uh, dalam gimana ya rasa nyaman dalam bernyanyi itu kayak oh kayak gini gitu lagu pertama kali yang kamu bisa itulah masih ingat ya biasanya kan e, ada satu lagu yang paling e, disukai dan menjadi kalau lagu suka itu pasti kan bisa mendalami terus e, cengkok cengkoknya tuh bisa lebih bagus e, gitu Kalau kalau masalah lagu yang pertama kali disukai sih udah lupa cuma ada salah satu lagu yang sampai sekarang tuh kayak oh aku pengen nonton ini apa? Lagi semua jenis sih, kayak sepinewengi wengi Iya wengi itu lagunya mbak Bole ya? Iya, bener Iya, suka lagu itu Kenapa kok suka, suka lagu itu? Mungkin ada kenangan tersendiri sama lagu itu? Kalau kenangan sih enggak cuma kayak lagunya bagus Mendalam, terus kalbunya juga enak mm -hmm. Terus kayak bisa lebih merasakan dibanding sama lagu-lagu yang lain gitu, jadi, apa pernah ada privat olah vokal atau uh, bisa, bisa belajar, belajar sendiri? sendiri belajar, belajar sendiri atau tidak ya sendiri. Yeah. jadi di etnomusikologi sendiri etno kan juga, betulnya di etno itu diisi kan lingkupnya musiknya internasional ya, tidak hanya musik lokal. Kenapa kamu lihat musikologi nggak kerawitan atau Karena kalau nggak kerawitan, basic nggak terlalu yang tradisional sih Karena mm -hmm. pertama kali suka musik juga, musiknya juga kayak... Mas ada campuran musik barat, mm -hmm. kayak seperti dana-dana dan peta Nah, kalau kayak gitu masuk ke karawitan kan kurang masuk, makanya ambil ke musikologi ini berarti semester empat, semester dua, ya. untuk alat musik ya. sendiri yang paling kamu suka ya. atau kamu mahir memainkan itu? keyboard, keyboardnya ya. hmm, keyboard sekarang itu atau tidak juga atau pernah kursus uh, untuk keyboard? Auto -didak sih. Oh jadi enggak nggak kursus di sekolah musik ya? Enggak, sama -sama. Berat biasa, artinya. Nanti di etnomusikologi kedepannya pengen jadi apa sih? guru uh, uh, atau? Pengen ke public figure Oh public figure <laughs> Jadi ya, seorang tidak hanya pekerja seni yeah. Tapi juga seniman yang berkarya ya, uh. Uh, Untuk Dek Dewi sendiri ya Saat ini begitu banyak generasi penerus kita yang lebih suka ke tradisi-tradisi Barat bahkan sebagai tradisi Indonesia sendiri banyak ditinggalkan pendapat Titi sendiri gimana? Ya justru uh, kayak semisal misalnya musikologi ini lebih mengembangkan musik tuh kayak musik etnis mm -hmm. tradisional kayak uh, misalnya di mata kuliah saya tuh ada khusus mempelajari gamelan mm -hmm. Teknik-tekniknya Cara membuat alat musik tersebut mm -hmm. Terus Karawitan juga Jadi, Oh iya, karawitan juga, tapi tidak, tidak sedetail Saya karawitan yang pengantar. dan pengantar saja ya Yang ini apa? Jumlah. Waduh jomblo, mau ya jomblo Ini ya jomblo Kalau <tuk> sekali ini yang di USSSG aku ah, ya, <tuh>, lho, fokus ke kuliah dulu ya. Ada yang ngabarin setiap hari? Hmm -mm. Kenapa? Itu maksudnya maksudnya gimana aku kok? Kan tadi bilang, hasilnya -ha. siapa, ha -ha. ada satu Iya Setiap hari ngapain mm -hmm. saya Hmm, ada yang dekat berarti? Hmm, oh, dekat banget dari dulu Hmm, siapa? Operantan Hahaha, <laughs> operantan <laughs> Hahaha hmm. Oke, sukses terus turun sih, <laughs> Derry yeah. uh, Semangat kuliahnya Kembangkan sayapmu Di Seragin itu Banyak sekali membutuhkan Sosok calon seniman-seniman Karya yang berkarya untuk kemajuan seni mandiri Kabupaten seragam Sampai jumpa untuk episode berikutnya Makasih selamat malam Terima kasih.